serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan info-info menarik dari Lesti dan Bilar. Tentunya, bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, pengumuman selalu mendoakan, mudah-mudahan selalu bahagia untuk kalian semua, selalu diberikan kesehatan, dan apapun yang dilakukan, semoga selalu lancar dan dimudahkan. Amin. Baiklah, para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Makin gak bisa move on banget dengan gaya rambutnya Papa Bilar dengan Abang El. Yang sama-sama potong -sama rambut dengan gaya yang sama. Masya Allah, sehat selalu ya untuk Leslar. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Dan tentunya persahabat ya, potongan rambutnya Papa B ini mengingatkan kita kepada tentunya film. Ini ala-ala movie nih persahabatnya, Masya Allah. Versis banget ya potongan gaya rambutnya Papa B dengan yang tentunya sekarang kita lihat luar biasa. Makin ganteng, makin fresh, Masya Allah pokoknya sehat selalu. Dan mudah-mudahan persahabat ya, untuk keberangkatan umrohnya, idola kesayangan mudah-mudahan lancar. Dan semoga... Semuanya dipermudah, amin Kita lihat juga persahabat ya Ada kalimat komentar yang diberikan Dari akun Minyu, ada Una Auranya aur-auran Sekarang katanya itu, Masya Allah, luar biasa Sehat selalu untuk Leslar Kita yakin Leslar akan tentunya selalu bersinar Leslar akan selalu memberikan Kejutan bahagia untuk kita semuanya Kemudian juga persahabat ya Kita lihat diungan L2W, Masya Allah lagi pada belanja untuk beli kado buat ulang tahunnya Abang L Yang sebentar lagi persahabatnya kurang lebih dua hari lagi nih Abang El ulang tahun Banyak sekali orang-orang baik yang menyiapkan kado untuk Abang Fatih persahabat Masya Allah Kita lihat juga sebelumnya ada kalimat caption yang dituliskan Amanah kalian untuk kado BBL sudah kami laksanakan dari uang tersebut ada beberapa program donasi yang dilakukan Insya Allah satu persatu akan kami unggah di akun ini Terima kasih yang sudah berkenan iuran bersama el 2W Masya Allah berkat selalu ya untuk semua yang sudah tentunya berdonasi untuk kado Spesial ulang tahunnya Abang El yang ke satu tahun Dan sebagian kado sudah dikirim, bersabat yang sudah diterima oleh Bang Oji juga Masya Allah Terlihat kado-kado buat ulang tahunnya BBL ya, sudah sebagian tutunya diterima, sudah dikirim. Masya Allah berkah selalu untuk kita semuanya. Kita lihat juga kalimat yang dituliskan oleh akun Sambu Doting Selar. Masya Allah, Alhamdulillah titipan hadiah dari Onti dan Oma buat Abang Fatih sudah nyampe ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk Abang Dan Allah gantikan berkali lipat rezeki yang sudah kalian keluarkan Dengan ikhlas untuk Abang Fatih Amin Oh iya yang seliter terakhir itu buat Bang Oji Wah ternyata yang diterima Bang Oji ini persahabatnya khusus buat Bang Oji ini sli terakhir ya Insya Allah berkah selalu pokoknya untuk Leslar Family dan kita semuanya Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga ini informasi penting juga untuk semuanya Langsung diinformasikan oleh akun fanbase Leslar Lovers Hong Kong Meet and greet Leslar Lovers Hong Kong Tasyakuran Hari Ulang Tahunnya Abang L Ini besok diadakan persahabat ya Bismillah Mudah-mudahan acaranya lancar Tetap kompak dan solid untuk Leslar Lovers Masya Allah persahabat ya Begitu banyak doa Begitu banyak support yang diberikan untuk Abang L di hari ulang tahunnya Luar biasa kekompakan dari fans Leslar. Kita salut dan bangga. Dan pastinya kita selalu bahagia menjadi bagian dari Leslar Lovers. Untuk berikutnya juga persahabat, kita lihat juga di Ungan Langit Musik kemarin. Di sini ada sebuah postingan, banyak dengerin genre baru di tahun ini selama 2022. Kamu udah dengerin lagu ini berkali-kali loh, katanya tuh. Wow! Lesti, dengan lagu sekali seumur hidup memang selalu menjadi nomor satu. Nomor satu dengan 257 kali mendengarkan lagu tersebut. Luar biasa, persahabat. Berkat kekompakal dan kesulitan dari kita semuanya, untuk selalu mendukung dan mensupport karya-karya terbaik dari Lesti Kejora. Bangga, bahagia, dan pastinya kita selalu mensupport yang terbaik,